Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'duh Sahabat Al-Quran dan pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah Pada kesempatan yang berbahagia ini, berjumpa lagi dengan saya di kampung Al-Quran Dalam rangka belajar mengurai hukum-hukum tajwid yang terkandung di dalam al Al-Quran dan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari atau mengurai hukum-hukum Tadjwid di surah Al-Imran mulai dari ayat 26. Dan uh, insyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan uh, membahas tentang hukum Tadjwid yaitu mat wajib mutasil ketika berhenti atau ketika wakaf bagaimana cara membaca dan panjang uh, bacaannya mari kita mulai dengan diawali dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim A'udhu biillahi min ash-shaytanirrajeem Bismillahirrah Bismillahirrahmanirrahim Qulillahumma malika al-mulki tu'ti man tashyaak Qulillah di sinilah Abdul Jalalah dibaca dengan tipis atau dibaca la tidak dibaca Allah karena huruf sebelumnya yaitu lam berharakat kasroh. Kemudian di sinilah hukum bacaan maqtabi karena ada harakat berdiri tegak pada huruf lam panjangnya dua harakat. Qulillahu Terdapat mim tajtid, hukum bacaan gunah dadah Membacanya didengungkan dua harikat. hummalikal <tuh> Kemudian di sini ada alif lam qamariyah. Dibaca dengan terang. Malikal mulkitu'til mulkamam. Kemudian, di sini terdapat mim, nun sukun yang bertemu dengan huruf ta. hukum bacaan ikhfa hakiki, membacanya mendengung samar selama dua harkat. Selanjutnya, di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf za. atau huruf za. Hukum bacaan ikhfa' hakiki. Membacanya mendengung samar selama dua harkat. Wa Kemudian di sini ada mim bertajdid. Hukum bacaan gunah musyadadah. Membacanya mendengung selama dua harkat. Mimman. Selanjutnya, di sini ada nun sukun yang bertemu dengan huruf Ta. Hukum bacaan ikhfa' hakiki. Membacanya, mendengung samar selamat wa harkat. Mimman tasyak. Kemudian di sini ada tanda waqaf. Namanya mustakhab aslah. Boleh Boleh berhenti, boleh tidak. Watu'azzumel. Selanjutnya di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf ta hukum bacaan ikhfa hakiki. Membacanya mendengung samar selama dua harkat. Mantashauatu zil. Kemudian di sini shah hukum bacaan mad wajib mutasil. Karena ada mutabi'i yang bertemu dengan huruf Hamzah di dalam satu kalimat, membacanya bunyi Shinnya dipanjangkan lima harokat. Tashaa'uudillum. Kemudian di sini ada Nun Sukun bertemu dengan huruf Ta, hukum bacaan Ikhfa Hakiki. Membacanya, mendengung salam samar selama dua harikat. Man tasyak. Selanjutnya ada tanda waqaf. Namanya waqful awla. Boleh berhenti, boleh tidak. Namun sebaiknya berhenti. Biadikal khairu. Kemudian biyadikal ada alif lam qamariah dibaca dengan terang biyadikal khair. Kemudian di sini ada tanda waqaf namanya waqful aula sebaiknya berhenti. Ketika berhenti di sini maka terdapat hukum bacaan mat arid bisukun karena ada mad liin yaitu ya sukun yang diawali baris fathah pada huruf kha Kemudian bertemu dengan huruf roh yang disukunkan karena waqaf Maka boleh dibaca dua, empat, sampai enam harapan In laka ala kulli syai'i in qadiru ada nun yang bertaslid Hukum bacaan gunah musyadadah membacanya mendengung selama dua harikat hukum bacaan maktabi'i kalimi karena ada harikat berdiri tegak pada huruf lam panjangnya dua harikat kuli syai'in syai'in hukum bacaan ikhfa' hakiki karena ada Tanwin Kasroh pada huruf Hamzah yang bertemu dengan huruf Qob. Membacanya mendengung samar selama dua harikat. Syai'in Qadir. Kemudian di sini hukum bacaan Mata'arid Lissukun. karena ada Mata'abi'i yaitu Yak Sukun yang diawali baris Kasroh pada huruf Dal. Kemudian bertemu dengan huruf roh yang disukunkan karena berhenti Ini sukunnya bukan sukun asli tapi disukunkan Maka qadir bunyi boleh dibaca dua empat sampai enam harokat. Tuli finna wa tu linna lail tu di sini ada waw sukun yang diawali baris dhammah pada huruf ta hukum bacaan matabi'i panjangnya dua harakat tu lail kemudian di sini ada alif lam syamsiyah karena alif lam syamsiah jatuh sebelum huruf syamsiah yaitu nun dan huruf nunnya bertasdid maka disebut dengan bacaan runah syamsiah membacanya mendengung selama ruharkat finna hariwatul jun. Di sini juga ada hukum bacaan alif lam syamsiah. Membacanya mendengung selama dua harokat. Watulijun darhar. Haru di sini hukum bacaan maktabi karena ada huruf alif yang diawali baris fathah pada huruf h. Panjangnya dua harokat. Filaili watu ringul. Kemudian di sini ada alif lam komaria. Karena alif lamnya jatuh sebelum huruf Qomariyah yaitu Ha. Membacanya dibaca dengan terang. Wa tukh'urijul hayya minal mayyiti. Wa tukh'urijul mayyita minal hay. Wa ghairi di sini ada nun sukun yang bertemu dengan huruf ta hukum bacaan ikhfa hakiki membacanya mendengung samar selama dua harakat kemudian di sini hukum bacaan mad wajib muttasil karena matbabi'i bertemu dengan huruf hamzah di dalam satu kalimat, membacanya bunyi sinnya dipanjangkan lima huruf. Biqairi hisab. Kemudian di sini hukum bacaan mat-arid-lis-sukun sekaligus memantul dengan pantulan kuat, karena di sini ada matbabi'i yang bertemu dengan huruf Ba di mana huruf Ba ini huruf Kol Kolah yang sukun berada di akhir kalimat maka cara membacanya bunisinya dipanjangkan boleh dua, empat sampai enam harokat dengan dipantulkan dengan pantulan kuat Bi <tuh> Hisab Layat takizil muminun Kemudian di sini mu terdapat wau sukun yang didahului baris demak pada huruf nun. Fakum bacaan maktabi i. Panjangnya dua harf ket. Mu ka di sini maktabi i kalimi. Panjangnya dua harf Kafiri. Di sini ri hukum bacaan motabi'i karena ada ya sukun yang diawali baris kasrah pada huruf ro. Panjangnya bunyi roknya dua harokat. Alhamdulillah. Di sini hukum bacaan mat wajib motasil karena ada motabi'i yang bertemu dengan huruf hamzah di dalam satu kalimat panjangnya bunya ya, 5 harakat min terdapat nun yang bertemu dengan huruf dal hukum bacaan ikhfa hakiki membacanya mendengung samar selama 2 harakat mindu kemudian di sini ada waw sukun yang didahului baris domak pada huruf dal Hukum bacaan mal-tabi'i Panjangnya dua harikat Min dunil mu'minin Ada tanda waqaf Namanya ja'izul waqfih Boleh berhenti, boleh tidak Kalau berhenti Maka di sini mu'minin Hukum bacaan mal-arid l Boleh dibaca dua, empat, sampai enam harikat kalau tidak berhenti di sini hukum bacaan matabi'i. membacanya dua harf saja. Wa <Syikon> mei <Syikon> terdapat non sukun yang bertemu dengan huruf ya hukum bacaan Ikhfa Hakiki membacanya mendengung salamar salamaru harf kat. Wa mei yaf al dz ada harakat berbiri tegak pada huruf dal hukum bacaan mad badal panjangnya dua harakat fa laisa minalloh <tinyat> lafaz allah dibaca dengan tebal atau dibaca allah karena huruf sebelumnya nun yaitu berharakat fathah minallahi <tinyat> <tinyat> fi fi hukum bacaan maqta'i karena ada ayat sukun yang diawali baris kasrah Panjangnya dua huruf. Fi shayin illa la Hukum bacaan majais memfasil, karena ada motobi yang bertemu dengan huruf hamzah di yang berupa alif di lain perkataan. Panjangnya bunyinya lima huruf. Illa al ada non-sukun yang bertemu dengan huruf T hukum bacaan ikhfa hakiki membacanya mendengung samar selama dua harkat an-tan-tan-ku ada waw sukun yang didahului baris dhammah pada huruf Qaf hukum bacaan maut-tabi'i panjangnya dua harkat min-hum terdapat non-sukun yang bertemu dengan huruf H Hukum bacaan ilmu huruf membacanya dibaca dengan terang minhum kemudian di sini ada mim sukun yang bertemu dengan huruf tak hukum bacaan ilmu huruf membacanya dibaca dengan terang dan tidak boleh mendengung minhum tucon selanjutnya tanda wakaf Namanya Waqful Aula, Sebaiknya berhenti Ketika berhenti di sini Tukoh Maka tak, membuk, tak marbutoh ini menjadi hak Dan di sini hukum bacaan Mak'arid Isukun Ketika berhenti Maka boleh dibaca dua, empat atau enam harukat Wa yuhadzirukumullahu nafsan Kemudian Lafaz Allah dibaca dengan tebal atau dibaca Allah tidak dibacalah karena huruf sebelumnya yaitu mim baroharkat nombah. Nafs tanda waqaf sebaiknya berhenti. Wa ilallahil mausir. Selanjutnya di sini ditutup dengan hukum bacaan makarid disukun boleh dibaca dua, empat atau enam harakat. Sahabat Al-Quran yang berbahagia, bagaimana cara membaca atau hukum bacaan mat wajib mutasil ketika wakaf atau ketika berhenti seperti di sini mulkah tasha Di sini ada tanda Waqaf maka di sini ketika berhenti. Hukum bacaannya bukan mat wajib mutasil lagi, akan tetapi di sini menjadi arid disukun. Kenapa? Karena hamzahnya disukunkan karena berhenti. Oleh karena itu, panjangnya bukan lima harkat, akan tetapi boleh dibaca dua, empat, atau enam harkat. Kemudian di sini juga ada uh, mat wajib mutasil yang diwakafkan. Mentasha, di sini bukan mewajib mutasil lagi ketika diwakafkan karena uh, di sini dengan alasan uh, Hamzahnya disukunkan karena wakaf maka menjadi makarid isukun, is membacanya dua, empat atau enam harokat. Sahabat Al-Quran yang berbahagia, sampai di sini pembelajaran kita, mudah-mudahan ada manfaatnya jazakumullahu khairal jaza wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh